Proporsinya, jadi misalkan dia makan pagi sekitar 25 persen, makan siangnya 35 persen, ya. makan malamnya sekitar 25 persen, sisanya adalah 10-15 persen, itu adalah cemilan, gitu. Jadi misalkan saya senang edukasi ke pasien, misalkan pagi dia makan jam 7 pagi, jam 7 pagi dia makan misalkan hanya roti, atau singkong atau jagung gitu ya, yang tidak terlalu berat gitu, nanti dia 3 jam kemudian dia makan lagi gini jam 10. Atau jam tujuh itu dia posisi dia makan besar. Artinya makan ada ada posisi ada karbonnya, ada proteinnya, ada lemaknya gitu ya. Nah, komposisi itu nanti dipelajari lagi. Karbohidrat kira-kira kalau secara total itu adalah 35 40%. Kalau protein sekitar 20-15 sampai 20%. Lemak berapa persen? kurang dari 10. Nah, artinya komposisi ini harus dipenuhi dalam satu hari. Nah, itu terbagi nanti makan pagi, siang, Sore ya, habis jalan malam, ditambah dengan tiga kali sembilan Nah, kalau pagi misalkan dia makan jam tujuh pagi, makan besar, sarapan Nanti dia ketemu lagi makan jam 10 Ya, jam 10 dia makan selingan Nanti jam satu dia makan besar Jam 4 dia makan selingan Jam 6 atau jam tujuh makan besar Tapi tidak ketemu karbohidrat Atau karbohidratnya bosenya sedikit Terus nanti jam 8 malam dia boleh makan selingan Itu, ya, selingannya apa? Saya senangnya gini lima macam jenis masakan satu direbus dua dikukus tiga dibakar empat dibacem lima di pepes gitu jadi tidak boleh ketemu gorengan gitu. intinya itu aja tidak boleh ketemu gorengan tapi kalau dalam bu nggak boleh gorengan nanti dia bingung saya harus makannya kayak mana dok cara masaknya makanya saya jelasin direbus boleh dikukus boleh di pepes gitu dibakar atau dibacem boleh tapi tidak boleh ketemu gorengan kalau pun ketemu gorengan boleh, misalkan seminggu dua kali. Makanya eh, teman-teman di fast itu nanti di tingkat satu latihan aja, latihan artinya bikin apa meal plan gitu, meal plan yang sesuai untuk pasien-pasien DM. Nanti aturannya itu ada di di perkeni itu ada sudah di apa sudah di list gitu ya, lemak berapa, karbo berapa, yang berapa, makannya seperti apa begitu. Jadi kalau saya senangannya adalah makanlah yang sedikit porsinya tapi sering. yang ya? tidak ya baik terima kasih. Uh, Nama no, saya dokter Eduard dari Puskesmas Dari <tik> <tik> <tik> Puskesmas Malumai uh, Ya mau saya tanyakan dengan Pak uh, Sukma Nanti Pak Dayak juga bisa langsung uh, Untuk kami di Puskesmas uh, Saya pernah juga dapat pasien pada beberapa kali uh, Kalau menurut kami sudah Waktunya untuk kami rujuk tetapi dengan berbagai alasan tetap tidak mau jadi apapun alasannya tetap di maunya puskesmas ini untuk kasus diabetes tuh. kebalikan tadi <laughs> yang disampaikan dari PR rumah sakit Nah yang mau saya tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk kami di puskesmas ini menghadapi pasien-pasien seperti ini kapan waktu yang tepat e, untuk pasien DMT berdua kami memulai menggunakan uh, insulin terpulau nanti biarnya uh, mau ke rumah sakit apa tidak parameternya apakah hidup tadi uh, seperti yang dokter itu mau sampaikan uh, nilai bagi asap desainnya atau adakah um, misalkan sintomatis yang, yang sudah begini harus pertama uh, yang kedua mungkin yang bagi yang lain mungkin gampang saya juga masih bingung cara paling gampang enggak? untuk membedakan pasien ini, ini tipe satu atau tipe dua itu ada otomatis jadi terhadap pasien tuh pengennya di posiasma, karena mungkin sangat tinggal di rumah sakit atau stasiun kemudian, ya. tapi memang dia tuh harus kalau alur darah dan aplikasi, kita Kemudian kalau pula darah yang datar sekali, lakukan. Sebenarnya ada alurnya dari pertanyaan ini. Kapan, ya? kapan sih kita mencoba dengan satu macam obat oh adi itu tadi orang lagi berikan? apa yang dua macam kalau salah satu terkendali coba nih dua macam kemudian saya pas ada apa misalnya ada nya libet klinik sorry ekstremin dulu obatnya nanti mau obat ya selagi dulu sudah terkendali kita pakai obat ekstremin dulu deh ya. kalau ekstreminnya misalnya apa bulan masih pilih ya kita bisa cek setiap tiga hari itu boleh dicek bulan darahnya kemudian nanti coba pakai dua macam obat ketika dua macam obat digabarkan jaring gula darahnya, baru kita sudah tiga macam ya, baru kita pakai insulin. Cuma insulin itu biasanya harus ke rumah sakit dulu, ke rumah sakit dulu supaya kita nanti ngasih tahu tepat dari siapa tempat seberapa, tahu jarak kendali, baru kita terbalik. Sehingga terkendali itu seberapa sih? Kalau gula darah terasa, jelas ya harapan kita, alamat kendalinya 80 sampai 130 itu harapannya segitu kalau terasa. Kalau yang antara 80 sampai 180 itu luar bias banget itu bisa terkendali ya. Kalau di atas, misalnya gula darahnya sudah di atas 100 an gula darah selama di atas 100 an nanti tidak terkendali walaupun dengan sudah tiga macam obat ya, perujuklah, gitu ya. Karena komplikasinya bahaya, komplikasinya. Ya, ya. Uh, itu kadar gula darahnya dikatakan terkendali kita hitungnya sampai berapa lama sebulan, dua bulan. Jadi kalau di tempat itu sudah harus jelas ya nanti biasanya kita cek setiap tiga hari apakah nanti stabil atau jam dalam waktu berapa enggak, 3 bulan pak? Tiga bulan, tiga bulan itu ada tulisannya di situ di tahun itu. Kalau udah tiga bulan tidak terkendali nanti itu ya kita bu, gitu ya. Nanti pasiennya ditakut-takutin. Pak atau Bu, itu nggak boleh lagi ngasih ular karena sudah tidak. Takut daripada bapak ibu ngambil dokter rumah sakit aja gitu nanti kita tinggal lanjutin gitu. ya kalau misalnya terkontrol itu aja kalau bapak ibu ngambil rumah sakit nanti ya, ya, ya, ya, ya, ya sih, banyak gitu, Apukin, gitu. ya kestabilannya banyak aku tahu dalam tipe satu dan tipe dua sebenarnya sulit-sulit uh, gampang sih sebenarnya kalau berdasar usia udah yang usia muda dia udah pernah duluan mau kita pakai OAD gimana aja nggak terkontrol Gula dalam, harus pake insulin Biasanya dia datang di usia pertengahan Misalnya udah datang di usia 30 an Terus dia baru kena kecil manis, itu udah 22 Kalau dia masih muda, masih anak-anak Sudah kena kecil manis itu dia itu pas akhir Dan itu gampangnya buat kita ya praktisnya Sebenarnya ada psikologis anak yang lain itu. Tapi disini sini ada Ada lagi masalah urusan kita rumah sakit nanti karena nanti kita pasti untuk balikan udah gak usah aja deh pasti dapat ada lagi gak? ya dokter, dokter, dokter, dokter, dokter. Selamat. Ya, selamat selamat sore dokter Sukma dan Uh, terkait tadi uh, tentang COVID kita yang DM, ya, ini juga berhubungan sama yang lagi tren sekarang, yaitu vaksinasi COVID-19. Nah, sebenarnya uh, kalau dulu panduan dari home screening, nah, karena ini teman pen di pada pelaksanaan vaksinasi yang merupakan mechanism uh, untuk apakah dia bisa divaksin atau enggak Dulu, waktu screening pertama itu uh, diketahui kalau kadar gula 1C di bawah 9, itu uh, eh, di atas 9 ya, salah. Uh, Itu memang tidak boleh dipastikan. Kalau sekarang, itu uh, tidak ada lagi menggunakan barometer hadiah 1C. Nah, uh, sebenarnya itu bagaimana untuk pelaksanaan secara klinis di kita? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, sebenarnya apa sih efeknya? apabila kita tetap melaksanakan atau memberikan vaksinasi itu kepada pasien-pasien uh, DM yang ada satu saturasinya itu di atas daripada 7,5 atau setanding tadi 9 Kemudian yang ketiga kapan yang dikatakan uh, pasien itu benar-benar terkontrol uh, gulanya dan yang terakhir uh, kapan sih keputusan kita memfonis pasien itu wajib menggunakan OAB dengan barometernya apakah bisa dengan pemeriksaan uh, gula darah sederhana yang ada di puskesmas. Terima kasih dok. ya dok? Ya terima <laughs> kasih. Saya mencoba menjawab yang pertama poin satu tadi yang terkait COVID dan poin H, biasa kecil Jadi kalau kalau yang sebelum-sebelumnya ada uji di atas sama dengan tujuh boleh ya dok Jadi kita tunggu dulu sampai kebiasaan 1 ini stabil. Tapi ternyata perjalanannya uh, diubah nih, sama Kemensos sama Mapi ya. Uh, Apa punya penghimbungan dalam Indonesia bahwa uh, ternyata kebiasaan uji sudah dikeluarkan. Ya, jadi itu tidak menjadi uh, syarat lagi untuk kita melakukan vaksinasi. Nah di sini sebenarnya adalah poinnya. Karena yang kita gunakan adalah uh, ini adalah inaktif vaksin ya dok jadi vaksin yang sudah dimatikan. Jadi secara umum, secara umum, secara teori itu sangat aman. Artinya pada kondisi apapun sangat aman. Apa? Ada dalam vaksinasi Oke. Okay. Gitu. Makanya poin pertama kalau kita lihat di screening meja 2 itu kan jika ada infeksi ya infeksi atau suhu di atas 37,5, maka tidak belum kita tunda dulu kegelapan vaksin Jadi secara umum, e, penggunaan vaksin yang saat ini, e, itu adalah vaksin aktif atau mati Jadi dia e, boleh saya saja, saya jadi saya juga udah pernah konsultasi ini, enggak, kan? dengan oh, penggunaan pemerintah ini bahwa secara atau general bunikan, kalau untuk buat kamera sekalipun sebenarnya Prakteknya. aman gitu tapi memang sebenarnya kita, kita ada belum dikeluarkan peraturannya nah, dan istilahnya uh, secara ya tempat -tempat ini tempat -tempat kita, ya. kita belum punya objek ya maksudnya nah, belum mak, punya subjek di, untuk di, dilakukan di, penelitian di, lebih lanjut atau pengamanan lebih lanjut tapi secara teori aman gitu jadi program di kami yang seperti apa kalau saya satu adalah saya kuatin aniasis secara dia datang, dia jalan, back aja dia tidak dalam kondisi dia apa, uh, stress metabolik yang berat gitu ya tidak sesak, tidak tidak penurun -pen kesadaran artinya tidak ada infeksi gitu terus kita cek gulanya, ya gulanya uh, dibilang tinggi, ya udah rendah banget maksudnya stabil, juga ya, gitu kita misalkan 200, misalkan ada yang 180 gitu aman-aman aja artinya uh, kita lihat dari apakah status step dari secara uh, fisiknya dia bagus gitu ya misalnya uh, apa, secara penampilan, teraih, klinis sebaik gitu ya kita nggak perlu ke s 1 ya, tadi iya, ada perus iya, gulah iya. darahnya artinya uh, bagus gitu bagusnya artinya ya tidak bagus-bagus banget biasanya kan 200 gitu, 250, 220 gitu ada -ada. kalau kita rasa, istilahnya oh boleh, silakan karena secara umum, vaksin itu juga aman gitu kalau sekarang kalau nggak salah 3 hari yang lalu ada share di grup mana gitu kan Bahwa yang screening itu kan udah nggak Poinnya kan kalau dulu udah belasan ya dok Kalau sekarang kan udah 7 ya, udah 7 poin Dan kalau nggak salah DN termasuk lah ya? Kalau nggak salah enggak ya, udah nggak termasuk Artinya e, secara umum kita pada oh, vaksin pada vaksin DN sudah aman gitu ya Jadi memang ada syarat mutlak, dimana kita harus menggunakan OAD. Emang eh, kapan kita harus menggunakan OAD langsung ya dok? Jadi nanti ada beberapa kriteria. Satu dia yang memang pasien dengan DLT-1. Ya benar kata dokter Daya tadi bahwa onsetnya biasanya onset usia. Biasanya DLT-1 usianya lebih lebih muda. Kalau di rentang itu di bawah 45 ada yang bilang 40 tahun. Kalau kena kena apa namanya DM terus klinisnya jelas gula darahnya di atas 500 600 nah, terus dengan kalau ada fasilitas pemeriksaan antibodi karena DM tipe, yang ada antibody pada surpapres itu hanya DM tipe satu kalau DM tipe nggak ada ya. karena dia relatifnya sama resistensi kalau DM kedua kalau DM tipe 1 pasti ditemukan antibodi tapi pemeriksaannya biasanya di rumah sakit lanjutkan itu terus Uh, yang kedua, kalau dia pasien dengan infeksi sangat berat atau infeksi berat. Ketiga, ibu hamil. Ibu hamil nggak boleh pakai OAD. Ibu hamil itu dia diet dulu. Biasanya kalau uh, disitu nanti ada, saya juga nggak begitu hafal ya. Jadi gula darah puasa berapa sampai berapa gitu ya. Gula darah yang buat jenis makan berapa sampai berapa. Dia pengaturan diet dulu di tujuh hari. Biasanya sama ujin, uh, sebelum dikonsultar ke kita, dia ada pengaturan diet 7 tujuh hari. Kalau tujuh hari nggak berhasil, insulin. Insulin apa? Insulin human insulin biasanya. Dipakainya human insulin, insulin dari manusia gitu. Cuman kita kan biasanya nggak ada ininya ini, apa? Nggak e, ada sediaannya Jadi pakainya insulin yang e, analog, kayak noform apa, Emoforatif, gitu ya. Boleh. Jadi jangan menggunakan OAD Atau pasien TB, ya hati-hati pasien TB. Pasien TB itu kita sarankan tidak menggunakan OAD Karena apa? Satu e, apa namanya? resiko komplikasi, akibat misalkan kayak etan butol etan butol mengata ya kalau salah ya nah etan butol mengata kita gak bisa bedain nih, etan butol karena etan butol atau karena neuropati eh maaf, no, retinopati atau yang kedua biasanya karena, apa, Rifampisin. Rifampisin itu kalau dia berinteraksi sama obat OAD apa aja dia akan menurunkan, ini, e, farmakodinamiknya si rifampisin. jadi lebih baik kita langsung pakai insulin, gitu jadi, saya lebih suka kalau pasien tidur pakai langsung insulin, nggak pakai OAD gitu. terus, uh, terus sudah ya. kalau ya pasien-pasien yang Lalu, dengan krisis hiperglikemi, iya. kayak HHD atau HHS ya, hiperglikemik, hiperosmolar state, atau dia dengan KAD harus diberikan insulin. nggak lagi kita pakainya OAD gitu, insulin harus. walaupun misalkan dia gula darahnya cuma 250 dong tapi dia nafasnya kusmol, bau keton, penurunan kesadaran, jam kita kewati. Di atas 250 berpikirlah berfikirlah HAT. ya. Di atas 600 berpikirlah HHS Tanpa ditemukan ada, kayak kusmol, ya namanya juga petoacidosis Jadi ditemukan keton, asid, ya Jadi dia nafasnya kusmol, bau keton, penurunan kesadaran, itu biasanya punya HAD Kalau HHS, dia fen-fen aja, tapi gula darahnya bisa 1000 Hati-hati, ya terus selanjutnya, apa ini. Oh iya. Preoperasi. Nah, kalau misalnya dok di konsul ini dari beda gitu. Gula darahnya 150 peserta mau operasi jangan pakai OAD ya. Pakainya harus insulin karena dia cepat kan ya. harus menurunkan cepat dan juga untuk mengurangi stres metabolik ya akibat dari operasi ataupun dari infeksi yang sudah ada Jadi, Jadi memang ada kriteria-kriteria khusus kapan kita menggunakan insulin langsung ya pada kasus-kasus yang biasa mungkin kita bisa OAT dulu kita coba ya kita coba monoterapi dual triple yang dual terapi pun kita bisa kombinasi dengan insulin gitu artinya uh, boleh kalau ada sedia insulin silahkan insulin kalau tidak, apa-apa gitu. berarti misalnya seperti itu pembilang utamanya pertamanya, pertamanya kita langsung insulin setelah kondisi-kondisi yang memungkinkan dia OAD berarti bisa kembali ke OAD? Berarti. bisa bisa artinya kita tidak uh, kalau sekamanan saya artinya setahu saya ketika sudah menggunakan awal OAD ya dong terus ke insulin balik lagi ke OAD bisa Nggak, asal dengan, uh, dengan catatan dengan catatan artinya gini um, dia stabil gula darahnya stabil tapi dia ada resiko kardiovaskular Penyakit jantung sudah ada CHF sudah ada gagal ginjal ya karena kebanyakan obat-obat OAD seperti metformin ya itu kita biasa pakainya metformin ya nah itu dia tidak boleh digunakan ketika dalam kondisi laju filtrasi glomerulus itu kurang dari 30 menghitungnya gimana nanti ada hitungannya gitu biasanya kalau saya sih karena obat istirahat kita sudah terbiasa ya gitu biasanya kalau creatininnya di atas tiga ditambah atau kreatinin dua aja, usianya 70 tahun itu pasti laju filtrasinya udah lebih dari kurang dari 30 jadi pertimbangkan obat-obat OAD pada pasien dengan penyakit ginjal atau penyakit kardiofaskular ataupun dia memiliki resiko kesana kalau memang tersedia insulin, nggak saya sarankan, tetap pakai insulin jadi ada yang bertanya, dok bisa nggak saya ke OAD? Iya tadi bisa, tapi dengan catatan-catatan, resiko kabir e, plastular atau sudah memiliki kabin plastular bisis ataupun penyakit pinjam Jadi sebentar lagi kita akan balik ke kasus ya nanti iya. dari kasus ini nanti bisa berkembang nanti pertanyaannya gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu nggak apa-apa ya ntar tolong nanti ya. Ada lagi ya nanti lagi ya. jadi jangan berpikir bahwa nanti orang pakai insulin dia akan pakai insulin selamanya gitu ya. Bisa aja nanti kembali ke rawat inap. Oke. Hah? kalau ee ah, ini kan mau keluar sana. Ini pasien pertanyaannya ini kan pasiennya di mana ya? Pak pengurannya di dulu Dan biasanya ke saya saya sarankan kita coba tanya juga pakai cuma dosisnya di mana untuk pada sasaran men -men yang sekali begitu aku sore atau nanti pagi, di dan Pak ketiga kali sehari ya. Terima kasih uh, Pak Adel, jadi memang betul kita sebentar lagi minggu depan sudah puasa ya Jadi nanti pasti banyak pertanyaan dari pasien-pasien uh, BN terkait penggunaan OAD pada puasa dan juga insulin Nah khususnya untuk insulin, biasanya kan kita pakainya 3 kali, bisa sampai 4 kali ya Nah untuk yang 3 kali atau 4 kali itu biasanya yang siang itu kita skip Artinya yang siang kita hilangkan. Jadi nanti tetap e, seperti yang tadi yang bilang tadi, kita e, pas buka pada media gitu ya. jadi dosisnya e, tetap pakai okay, yang apa, tetap dosis yang awal. Terus nanti di saat buka, dan bisa juga dikurangi 50% saat sahur, gitu. E, tergantung klinis, jadi bisa dikurangi 25 sampai 50% dosis awal saat sahur, gitu. Jadi hanya dua kali penyelidikan, gitu. Jadi nanti misalkan salah dosisnya adalah 10-10-10 Yang 10 yang siang, sore itu dilantar Yang pagi eh, sahur itu misalkan hanya 6 unit Nanti yang buka puasanya 10.000 Ada lagi Pak. Kalau baik perasaan kembali ke 400 ya Nanti biasanya untuk bulan puasa itu agak ribet ya, harus ada iya. pertemuan sendiri sebenarnya. <laughs> Tapi nanti saya kasih slide untuk teman-teman nanti untuk gimana sih cara aturnya? Ada praktisnya yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian udah kita gitu aja, kita nanti kembali ke kasus ya. Ini ada kasus satu nih. Ada yang mau menjawab? DMT ke dua ya? Kita ngomong ada tipe tua, dari ke dua, satu? pasti Ya KTP pasien yang tipe dua dengan kondisi bagaimana yang dirujuk? Ayo, yang ada yang mengatakan nggak? Ada komunikasi komunikasinya gimana? Seperti apa sih kakinya luka itu ya infeksinya besar itu ya boleh dirujuk. Apalagi neurologi kesemutan sakit di mana kakinya boleh? Atau ada pengalaman dari para ahli medis? ini merah ya berbintik itu ya salah satu nasinya dia atau di pipi ya. satu terjebak ya bulannya tidak teratur 24, Gitu lomba ya. tapi ingat FKTP atau dokter dokter di puskesmas itu boleh mengatur dosis insulin mengejas sendiri nanti saya bagikan slide-nya, karena mungkin waktunya nggak sempat nanti sepan, bagaimana mengejasnya nanti ya tiap tiga hari idealnya sih kalau di nanti kita akan ukur gula darah puasanya itu nanti ukur untuk mengukur si lepromin untuk mengatur dosis lepromin kalau gula darah setamakan itu untuk mengetahui dosis lepromin yang, yang akan kita berikan jadi ya biasanya lagi cuma 2 ini 2 ini gampangnya gitu ya oke ada lagi yang pertanyaan ini tapi Pak Daya itu restriksinya kan BPJC itu harga setiap 9 Pak Gimana? a 1 ac nya 9 ya. Kalau restriksi dari penggunaan SDG, gimana? Jadi gini Jadi di yang tahun tahu nih. Ya. Nah Bu, makin gini bu, ya Kalau sebenarnya per April 2020 sebenarnya bukan a 1 c saja yang menjadi dasar untuk kita memberikan pencerit Ada atau? nya apa? Bulan dalam harus lebih dari 250 ya itu berdasarkan peraturannya permakas ya. tentang ya. ini belum bisa saya oleh BPJS. belum bisa saya resikiraja ini ya. karena memang pikirannya hanya A1C aja. Harus. padahal itu mahal perpisah itu. ya. jadi gini, kalau pasiennya sudah beberapa tahun, udah pakai insulin, dia tidak datang dokter udah pakai insulin aja terus. itu nanti dokter rumah sakit ya ngasih ini apa bentuk baliknya. Jadi dia nggak perlu cek HbA1c-nya lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah pernah HbA1c-nya lebih dari 9%. Tapi dari 9%. Kemudian dia kontrol rumah sakit. Mana Apat apa dokter yang pernah datang? Ada ya. Biasanya kan para meminta cek HbA1c cek. Ternyata HbA1c-nya turunnya di bawah 100% misalnya. Tapi kita tetap pakai dulu. Dia turun kan karena kita pakai Insulin, coba dia nggak pakai insulin naik lagi sampai satu sen. Dan harus kita pikirkan bahwa pasien udah nyuntik, nggak jadi generasi satu minggu, insulin buka, biasa rasanya harus naik drastis. Gitu ya. Mungkin dia oleh kontrol langsung dari ini. Nah, Mereka tapi kira -kira. saya ketahui, ya, dulu sempat ini bisa data Misalnya di tahun 2019. Kalau mau aja sih. Balik terus ada DMT tipe 2 dalam kondisi bagaimana yang diuntuk balik ke RKTP atau ke Udah gampang ya komunikasi, terkontrol Itu ya Tapi ya, pasien usia tua Jangan strek-strek amat sih, kita boleh nah. Misalnya anak biasa nya harus di bawah bisa Kalau Masihnya, maksudnya bisa kita balik. Karena usia tua tuh, kalau dia, penuh, dia, dia, dia Ada lagi yang kita, ya, kita apa yang dokter lakukan untuk pasien dua, yang ini kedua pemakaian sendiri itu baik dari masyarakat? Nah, yang paling mahal di Indonesia? Sarung jarum oke tapi apa? Maksimalnya. Edukasi itu tapi cara pemakaiannya gitu ya nah, itu edukasi penting. Kalau pasien nggak ngerti ya sih ya, ya edukasi. ngomong, tapi cuma kalau di puskesmas kayaknya pasiennya saya nggak tahu nih beberapa pasien ngaku nyebayaran itu kalau saya kuda saya nggak tahu mungkin ada beberapa yang terakhir masih ada berapa yang bayar, mungkin perdasannya apa nih? Kalau pasien ngaku di beberapa di kie mengasih beli alat sendiri, gitu ya? Biar dia bisa cek sendiri. Kalau saya itu tuh kalau pemeriksaan sendiri cuma 4.000 rupiah kalau dia beli alat sendiri, gitu ya? Bagaimana? Bagaimana cara merujuk pasien DM tipe sakit dengan menggunakan pikir? Ya. Aplikasi apa itu? Saya tahu. Tipe ada ya. Nah. Nah, nah, nah. Kita Kalau nah, kita kan juga. bagaimana cara merujuk pasien yang tipe dua? Dengar penggunaan PICPAN, puskesmas juga ya? Tidak tahu, tahu. Tahu, tahu ya? Tidak tahu, rumah sakit. sakit. Nah, PICPAN itu punya puskesmas, PICPAN itu punya rumah sakit. Nah, saya juga baru terserah, <tengah> Lewatin aja, Pak. Ini, namun, aku. <tengah> Ini teknis, Pak. Bagaimana yang dokter makan, pasien dari kita dulu memakai insulin dengan gula darah sudah stabil di KTP? ya udah kalian atur sendiri naikin naikin sendiri BPJS itu nggak Bu? masih restriksi nggak kalau misalnya jangan mengubah dosis yang diberikan oleh rumah sakit izin dok jadi ah. uh, izin ya dok ya yeah. ini menyela uh, untuk uh, obat obat di dalam uh, formas kita acuannya restriksi yang ada di dalam formas jadi seperti tadi dok ke gak harus hba c itu memang betul dan setahu saya sudah, sudah ada silat ya di tahun 2020 jadi semua restriksi peresetan maksimal acuannya kami di dalam Kornas jadi kalau ada di dalam Kornas restriksi dan kriteria tertentu kami tidak ikut ini seperti tadi, untuk mengubah di dalam Kornas itu maksimal 20 unit setiap kali, dan kami baik lagi satu fleksipen misalnya 300 Ui Itu memang ada diberikan ke 10 Jadi memang mudah-mudahan itu tidak terjadi kekurangan Karena biasanya pun BPTP itu ya dokter, itu biasanya nah Pada saat ini baru dirucut balik Sorry, rujuk balik ke FKTP Dokter-dokter eh, di FKTP bisa menaikkan atau mengubah maksimal itu 20 per hari nah, Bisa dokter, bisa dokternya kan? Dokter. Jadi, eh? oh, mau bertanya dokter nah, usah. Nah. <laughs> Kalau misalkan sudah nih kan uh, gulanya tidak terkontrol? Uh, kalau misalkan gulanya tidak terkontrol, dia sudah pakai insulin nih, kita naikkan kan dari dokter puskesmas jadi 20 puluh Nah biasanya kemarin-kemarin kemarin, kalau uh, sudah kita rujuk, dia ambil insulin. Kan hanya dibatasi, misalkan cuma 6. Nah kalau kita naikin, itu kan ee, lebih. Sedangkan kalau misalkan lebih itu, dia nggak boleh lagi ngambil, nggak boleh lagi tangan. Untuk yang kebijakan sekarang bagaimana? Kalau misalkan ini kami boleh menaikkan ternyata batasnya cuma 4, misalkan itu bagaimana? Apakah boleh ditambah atau enggak? Nah, Iya kemarin-kemarin kalau sudah 4, ya 4 aja, atau bulan depan kemudian. Saya sebuah kajiannya. Itu untuk yang lebih. Sudah Jadi, alahan. Gimana Bu? Harapan mereka punya benar untuk menaikkan otomatis nanti kebutuhan juga akan meningkat ya Jadi sebenarnya eh kepentingan tidak tetap kita kalau untuk itu jadi sebenarnya dari kena asus digital saya itu maksimal menambah atau mengurangi 20% per hari. Jadi misalkan nih di ujung balik dapatnya dua ya ternyata dalam kondisi pemantauan dokter di RKTP melihat pengunjung ditambahkan dua puluh unit nih ya, nanti dihitung nanti teman-teman Mas Ali maupun nanti kan yang menyelesaikan itu kan adalah apotik PRB ya jadi teman-teman eh, di apotik PRB dalam hal ini Nurul Hasmah dari timnya kami akan melihat di aplikasi akosite online pun juga sudah direstiksi maksimal 20 unit kalau dia over dari 20 unit di aplikasi nggak bisa jadi akosite akan memberikan gitu, ada ya. hitungan misalnya e, tambahan 20 unit per hari ya. nanti kita kalikan e, selama 30 hari misalnya dalam satu bulan itu dia tidak menaruh jadi hitungannya 30 hari ya. jadi, misalnya kayak, kayak bulan kemarin dia akan lewat ke bulan gitu. 3 seperti itu jadi gak masalah kan? kalau saya itu perujan ya <guliacan> Jadi jangan jangan salah. ya. Ini di luar Eh itu yang ngomong ada ada pak ahli ya di sini ya. Saya ingat pertanyaan beliau. bahwa kita kan katanya nggak boleh mengubah konsorsan yang boleh ngasih saya. Konsorsan itu yang kosong Kosong, ngomongannya mana kosong. Jadi, kosong nggak dapat buat konsorsan. Jadi nanti mungkin di ini kalau saya dan Dokter Sopan nanti kita bisa ganti nih persetujuan kita kasih di catatan di DRB-nya kalau sempat boleh diaktif misalnya pekalisarkan. Apa yang, ya. nah. yang ada ada yang perlu Jadi gini, Kami sempat sharing Pak sama teman-teman yang akan prb juga di, di wilayah Yogyakarta, nah, kalau nah, tidak kan di mana PDIP?